Kita didikkan anak-anak kita untuk dekat sama Allah Masa orang tua jauh dari Allah Orang tua Apa yang dicontohkan kepada anak Itu yang dilakukan oleh anak Makanya kita kalau punya anak Buru-buru taruh madrasah Betul ya Suruh ngaji Betul Hafal satu surat senang Bapaknya mah yang dihafal cuman itu-itu aja Kulagi, kulagi, kulagi, kulagi Tapi anak di madrasahin Biar apa? Biar jadi seorang pemimpin di dalam rumah tangganya Tahu betul tentang agama Nah kita bagaimana ini Sholat jarang Ngaji kagak, Ngomongin orang jalan baik Terus Betul nggak? Betul nggak? Kalau kita mau anak kita ahli ibadah Ya kitanya ibadah dong Ibu bapak yang dirahmati Allah Maaf Anak ini fitnah dunia Fitnah akhirat Betul apa enggak Betul apa enggak Contoh Ada anak badung setengah mati Kalau kata orang Jakarta bader, Susah dibilangin Diajak ngomong ngelawan Tiap hari nyabitin genteng orang Ibu bapak Kalau ngelihat anak begitu apa pertanyaannya uh, Baru udah saha etak. Betul bukan Pertanyaannya Begitu betul apa enggak Tapi kalau ada satu anak baik ngaji, rapi, pinter, pasti yang ditanya. Tong, sekolahnya di mana, Tong? Tinggalnya di mana, Tong? Yang ditanya bukan siapa orang tuanya. Yang ditanya dimana sekolahnya, dimana tinggalnya. Baru terakhir orang tuanya siapa. Anak aja baru begitunya tuh udah fitnah dunia, fitnah akhir. Makanya ibu, bapak, kalau punya anak, bacain alam nashrah laka sadrah, wa wabakna anka wizrak, alladhi an, wa rafa'na laka zikrak, fa innama al-usri usran, innama al, fa idha farakta fansab, wa ila rabbika, pegang di dadanya, biar apa? Biar anak ini dengar apa kata nasihat orang tua. Kadang, -kadang kita kalau sudah nasihatin anak, Susah banget diterima, bu, Ibu tahu nggak doanya? Ibu itu menembus arasnya Allah. Tahu nggak, Ibu? Kalau doain anak sehari berapa kali? Hah? Kalau ingat, kalau ini anak jadi anak baik aja, Bib. Kalau ini anak nggak baik mah, ya nggak bakal saya doain lebih. Ibu mau didoain, Bapak mau didoain sama anak, mau sering-sering doain anak. Rabbihabli min nass Rabbihabli min salihin Doain anak kita biar jadi anak yang saleh Kita minta kepada Allah orang tua yang laki yang perempuan Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina wa kurrata lil muttaqin imam Minta sama Allah mau jadi penyejuk mata hati peredam setiap segala bentuk kesusahan kita melihat anak senang hati kita Cara pendidikannya gimana? Deketin mereka kepada Allah Boleh pegang gadget Boleh pegang handphone Tapi ada batasan waktunya Saat dia butuh silahkan Tapi jangan setiap hari Siap-siap orang tua bakal susah nantinya Kadang kita orang tua akan katanya sih Nggak enakan aja sama anak Kesian babe. Kadang dia pinjam kita nggak kasih ngamuk Galakan dia Betul apa enggak? Betul apa enggak? Kalau kita ajarannya melalui ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka selamat dunia, selamat akhirat kita. Boleh silakan-silakan aja sih kalau kita mau ngasih anak handphone silahkan, tapi sadar juga handphone ini bisa jadi baik buat orang tua, bisa jadi buruk buat anak. Kenapa pikirannya ini udah kemana-mana? Ada PUBG, ada Mobile Legend, ada FF. Ada ya? Ada enggak? Main lu ya? Tuh dia nyaut tuh. Ada. Ada. Ada main. Iya. Siapa yang isi kuota? Heh, tuh. Emak. Bukan bapak, emak. Bapak mah nyari duit, betul, Pak. Yang ngasih duit siapa, Pak? Emaknya. Makan YouTube, lagi ngobrol YouTube, apalagi lagi nangis YouTube, ee, -e, kamar mandi masa dia di YouTubein juga, tuh, Pak. Saya minta maaf. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menegur seorang ayah Yang lebih banyak mendidik orang tua itu ayah dibanding ibu pak Bapak serahin anak kepada orang tua silahkan kepada orang tua ibu silahkan Tapi ingat tugasnya seorang ayah cari tahu bagaimana dia ibadahnya Bagaimana dia berkawannya Dengan siapa dia de kedekatannya Wajib ayah ini yang ngedidik Ibu mau urusannya udah 9 bulan capek pak Capek jadi perempuan, kita makalah sama perempuan. Kita nggak bakal lahir pak kalau nggak ada perempuan. Betul nggak? Perempuan mah ya. Selalu di depan pak. Laki-laki, presiden, wali, min kiai, ulama nggak bakal lahir ke dunia ini. Kalau bukan karena rahim seorang perempuan. Betul bu? Bangga. Bangga. Eh, baru disenengin di kita aja lu. Perempuan pak Hamil berapa bulan bu Ada yang 10 bulan Yang 12 bulan Ada capek pak Masak ngikut Arisan Kondangan Mandi Lama saya ditaruh Akan ketawa kan? Tuh coba Semuanya ngikut Laki-laki nggak -laki bakal kuat, bapak. Sangking istimewanya seorang wanita, pak. Maaf, maaf, saya cuma mau mengatakan, ini hari saya bela perempuan betul-betul. Boleh nggak? Boleh saya belain. Yang namanya perempuan, pak, kalau dalam di dalam bulan Ramadhan, di bulan Ramadhan itu perempuan ada headnya setiap bulan, betul, betul. Ada yang tujuh hari. Dibebaskan dari puasa, dibebaskan dari sholat dan baca al-qur'an yang wajib dikabul, yang mana? Sholatnya, kata puasanya? Puasanya, sholatnya wajib dikabul? Enggak. Itu yang tujuh hari, tujuh hari dikali lima waktu berapa jadinya? Tiga puluh lima waktu. Ada yang lima belas hari headnya berarti berapa? 70 waktu dia harus menjalankan dan dikodok Perempuan gak bakal kuat pak Gak bakal kuat Oh enak dong bapak bilang Enak dong bib jadi perempuan Ya udah mudah-mudahan pulang dari sini bapak ngerasain head-nya. Gak ada yang kuat pak kita laki-laki ngerasain head-nya seorang perempuan Kepala sakit pinggang sakit emosi tinggi Sensitif betul gak Habib kok tahu bini gua India, Inggris. Kita mah nggak bakal kuat, Pak. Laki-laki, demi Allah, sampai melahirkan. Ya Allah, Pak. Saya jujur, Pak. Anak saya pagi, umur 3 bulan baru saya gendong. Sebulan, dua bulan saya nggak berani. Baby masih baby, kepalanya kan, ya Allah masih lembek banget tuh ya. Begitu gue gendong, kepala kecengklak ya anak gua. 3 bulan baru saya gendong pagi. Tuh subhanallah kita pak laki-laki Begitu 8 bulan <tuh> Mana badan gede tuh pagi Kita jalan pak ke pasar sama istri Gendong sebelah kiri lima menit pindah sebelah kanan Kiri lagi, kanan lagi Oper anak kanan kiri, kanan kiri Untuk kalau tempe udah gosong pak Dibalik lagi, dibalik lagi Tapi perempuan Ya Allah pak luar biasa Saya kasih anak saya sama istri saya Pegang tangan kiri pak dipegang pinggang seiliatin sejam dua jam tangan kiri pak yang pegang tangan kanan sambil milih bahan itulah kehebatan wanita pak betul bu mau belanja rumah nomor satu tapi subhanallah pak inilah kedudukan seorang wanita capeknya sudah di perempuan ngedidiknya sudah ada di perempuan dan semua aktivitas laki-laki semua keluar daripada perempuan. Di setiap negeri ada ibu kota, nggak ada bapak kota. Seorang wanita dapat menjaga marwah atau kehormatannya jika seorang wanita ini tahu betul siapa laki-laki yang ada di samping. Tuh Pak, paling jago perempuan jaga harta suami nggak mungkin. Jaga harta suami, bohonglah kalau ada perempuan yang begitu mah Beak aja Tabungan uh. Tapi kalau perempuan yang di sampingnya ini Seseorang yang punya harkat martabat Seorang laki-laki yang beriman Dijaga harta bendanya oleh seorang wanita Itulah kehebatan perempuan Saat seorang wanita nya orang tua, betul seorang wanita ada di tangan orang tuanya tapi tak kalah seorang suami menyatakan saya terima nikah dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai maka hak surga seorang wanita tidak lagi terhadap orang tuanya melainkan ada pada surga seorang wanita ada pada surganya seorang istri ada pada bu sayang sayang sama suami ya ya. Kenapa? Karena doa seorang istri itu yang akan membuka setiap hijab yang tertutup. Istri yang mana? Istri yang saleha, istri yang ibadah, yang nggak pernah ngomel. Uy. bapak istri tukang ngomel pak. Bacain ayat kursi pak. Lah emang bener. Tapi jangan dijahar Pak Sir Sir istri lagi. Bapak, ini apa sih begini begini begini? makin jadi bib nggak <tuk> makin <tuk> jadi? Ingat aja setan kalau dibacain ayat kan gitu, beling satan. Bu sayangin ya. Mausakinamawad darahnya. Ringankan beban seorang suami Begitu juga seorang suami Ringankan beban atau pekerjaan setiap istri Giliran gue suruh ringanin pada pura-pura batuk loh. <sukup> Ibu yang nyuci, bapak yang ngejemur Ibu yang ke pasar, bapak Makan, masak lu Makan bapak Akhirnya semua jadi beras Nasi enggak berubah, berubah ini beras jadi nasi Betul Pak Ringanin beban seorang istri Dan begitu juga seorang istri kepada suami Saling meringankan Mendidik di dalam rumah tangga Mendidik setiap anak Jika satu sama lainnya saling membantu Maka akan lulus rumah tangga yang dicerminkan Rumah tangga yang sekinah Mawadah warah dan ini akan dikatakan baiti jannati rumahku surgaku kenapa karena di dalam ruang lingkup rumah tangganya semua ibadah kepada Al faham sampai sini insya.